Nabi Muhammad berpesan khairukum man alquran al Al-Qur'ana sebaik-baik dari kalian orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya terus kalau nggak ada Al-Qur'an ini gimana nih? sarana untuk menjadi manusia terbaik adalah Al-Qur'an dan insyaallah badan wakaf Al-Qur'an BWA Bersama saya tentunya, Insya Allah menyebarkan, memperluas sebaran dan distribusi Al-Quran Kali ini di pelosok-pelosok Sulawesi Selatan BWA selalu terdepan dalam mendistribusikan Al-Quran Ini kesempatan, karena semua yang Antum sampaikan Insya Allah kita sampaikan kepada mereka yang membutuhkan Al-Quran di pedalaman-pedalaman Sulawesi Selatan